Mana lagi mau kita berontak juga begini? Mau berontak sama siapa? Sengaja yang, yang semua kita mengadu-ngadu sudah cuma cuma ngomong ceramah ya. lah tanjir. Nah, nah, kita harus kan belajar sebuleh aja. Iya. Betul, boleh yang udah belajar sebuleh. Saya mah cuma nambahin doang ya. Saya juga kan gini. Masih ya sih kita hidup kan harus cerdas kalau bisa kita ngerti ya kan itu gak ada masalah supaya kita berpikirnya juga waras nah coba deh sekarang lihat bumbu belajar akhirnya jadi mito Kalau saya, kalau di luaran nih Pak Mak, nah ada ini ini dengan ini, yuk kita share ada papan tulis. Kita bahas, aja. eh sekolah, jadi nggak susah pakai. Benar, ini kita bahas aja berdasarkan apa yang kita tahu. Semua teman-teman jadi semua jawaban terlirik, enggak nah yang begitu kan akibatnya banyak contoh seperti Ano sakitnya Ano matanya di bawah ya. Nah, itu kan ngedengerin doang sama percaya ya percaya ini kan kita diberi akal nggak mau artinya kita akal kita harus kita pakai itu kita nggak nah. gitu. menyalahkan dia ya mau terpilih aja sistemnya dia begitu Buat <tulah> Tapi kalau kita bicara, susah, ya. susah. susah dimengerti Orang mengerti, karena ada lagu ya, pas tiba ketipung suara genang bertalu-talu yeah. Ya, <laughs> ya orang siapa yang tahu gitu. so, ya. Jadi kayak tebal tebakan ya, mau gak kita nebak Enggak, mau kita dalam itu Mbak. Mau menembak sesuatu. Ya? Makanya sudah saya katakan tadi. Dia panjang banyak. Kayak bapak Abang itu udah berbisik aja sama Mbah Marjan. Udah <tuk> dia yang di bawah. Bukan tadi katanya Mbah Marjan katanya berdoa pada demet situ itu udah dosa, Bang. ini salah. Cuma kita kan kebejalan aja. Boleh. Ya? <tuk> <tuk> kata kata dia itu didengar oleh Oma, terus Kita bagi dua makanya kita berpikiran baik pada hari dia menjadi sensasi iya itu kan negatifnya begitu iya sensasi kan berdengar ya, negatif iya tapi dia punya sahabat sesuatu yang bisa uh, dengan hubungan dia dengan doit apa-apa gitu kan. wah berarti Cuma ya bang. pada sama siapa dia gitu tidak ya disitu ada loh yang disebut di camping dia ada yang di dunia siapa dulu yang di gunung merapi? Cuman? Yang siapa gitu yang orang dulu, Nah, itu... Ya, ya, itu kita gak mengatakan jelek. Nah, terkait iya. balik ya. Nah, kalau perlu kita nih ke gunung mana? salak di sana ada namanya yang santri. Hmm. Iya kan? Kalau oh, ya. orang datang gitu kan, udah bilang sama Allah, Allah sudah berfirman. Iya, makanya padahal kalau Allah mau berbuat segenapnya bisa, ini orang ini perusak nih. Tak buta yang nyawanya mati, Bisa, iya. tapi Allah oh, masih beri kesempatan untuk kebebasan. Sempatan. Kenapa kita sebagai Abdul Minanaz tidak punya Minanak. pikiran yang baik? Tinggal pilihannya, dia ya, pikirnya baik aja. Abdul Minanaz, Abdul Minanaz. Nah, ada dua segi, mana nih yang kita pakai? waktu saat Anas dan habluminaulogit. Iya, yeah. kenapa kita sebagai umat manusia sama-sama yeah. agama Islam saling bunuh-bunuh. Nah, nah, Sedangkan dalam firman Allah kan disuruh yeah. memperbaiki hubungan antar manusia. Kita malah cepat maling kita matiin, nah. kita beribah pelurin, dibakarin nah. lupin. Lalu, Lalu, harusnya dipelajari lagi. Oh apa kita tanya yang terbaikan gitu ya? Nah, hmm. Iya, bawa tangkap. Selahkan ke polisi. Nah, Kalau dulu nah, zaman, nah, zaman Nabi Muhammad nah, memang harus dibunuh. Pada saat itu karena memang, tidak ada undang-undangnya belum ada, jadi itu bukan undang-undang yang perlindungannya nggak ada perlindungan ada. manusianya. Masih cara-cara uh, asli lah. Asli. Namanya juga zaman jahil, ya jahil. zaman kegelapan. Ya. Makanya dulu zaman Nabi Muhammad. Perempuan mana yang tidak mau dijadikan istri yang keberapa? Mau? Makanya Nabi Muhammad punya istri tiga. Kenapa? Karena wanita ini merasa tidak ada yang melindungi. Ya. Keluar dikit, ada orang kongkureh. Keluar malam, nah, fitnah. Dijangat, dipakai, dibuang, nah, ya. bagaikan baju, habis manis seperti intinya Jangan sekarang nah, beda, enggak ada perempuan yang mau Segerananya menyelamatkan imannya Betulnya itu Ya itu dia ya. makanya Maka diselamatkanlah dengan ikhlas mau menjadi istri Artinya bahwa Rasul bertujuan bukan untuk poligami Menyelamatkan imannya Melindungi kawan kalau melindungi kaum wanita kebanyakan dong. Yeah. Pada saat itu kan itu aja adanya. Yeah. Menyelamatkan ininya. Yeah. Itu. Yeah. Nah, mereka ini tiru-tiru. Terus lagi sekiranya. Nah, salah menafsirkan ah. Sunnah Rasul. Nah. Teman-teman saya kalau tanya, "Eh, malam Jumat lu kemana? mana?" Rasul. Yeah. <laughs> Makanya mama marah. marah. Apa itu Sunnah Rasul? Tidak apa? bagian dia mengerti ya, dia ketemu Iya ya, gak ketemu nah, Gak ketemu saya bilang. Nah itu pola kebiasaan Hidup sehari-hari Rasul nah, Kalau Rasul adalah Manusia-manusia pilihan Allah oh. Selesai yeah. Jadi nggak mitos oh. Nah kalau digabungin. Ya, kan, kan. Sama -sama nyambung, ya. Ya. Gobingu juga, tahu nih jangan marah ya, kita lagi ngomong gini. materi doang, bukan ngebodoin, yeah. <laughs> ngeser, ngeser doang. Oh, terangan sini, ngeser doang, tuh oh, ngeser. Yaelah, nanti lagi datang tertentu, jadi kita mau. Tapi yes. sekarang ya, jadi gini Tantangannya kalau kononnya kalau udah tahu ya saya sendiri udah tahu begini walaupun enggak enggak ya, makmur ya. Biasa aja. Seperti seperti banget. Saya enggak ngerti Sampai kalau selesai kadang bisa nangis juga ya kalau lagi udah terenyuh gitu. Bagaimana nih? Fathilamin kubikum sananu fasidofil adib paham dulu kayakakan aijatun tajibir. Jadi sungguh sebelum kalian iya kan? Betapa tidak lihatlah di seluruh penjuru pelosok ini Yang berlaku melacur nur menurut jurumat saya bin Nurnya ini sudah dilacur Dari sejak dahulu Dari masa-masa mulai sampai awal nabi-nabi itu terjadi perulangan Jadi nur itu muncul hanya sekejap Tapi satu kejahatan jurumat tuh pertanyaan terus, nurjena mah enggak setiap saat, gini pak. Abang terlalu jauh cerita. <laughs> ini gambarannya Bukan, kalau abang Betul. cerita begitu, ujung ujungannya bikin orang bingung. <laughs> Zaman sekarang kita bahas yang yang kehidupan yang... Ya ini kalau pas yang masa lalunya gitu. Iya. Repot, kita kan juga nggak tahu kan. Ini kan cerita dari cerita dari cerita ke cerita, berjumla jadi kalau kita mau buat belajar ke diri, apa yang sudah dapat dari agama kita, kita kupas buat diri, ya, buat anak cucu. Di dulu, iya, nah. kan kita udah bilang tanggapan tantangan umum. Contoh, kayak tadi mas kan itu doang sebetulnya. Kita tuh ngomong bahas yang ke belakangnya tuh supaya ketemu gitu loh. Bahwa kejahatan dan kebaikan tuh tetap ada. Cuma jadi satu pilihan masing-masing Itu kan udah seiring sejalan Sakit senang Kayak Tidak, diwayang aja kan tanda. ceritanya Masa baik mulu pasti ada perbedaan Tidak, Kebaikan sama keburukan Tinggal yang menonton ambil yang mana Iya Ambil yang mana? Saya <tanda>. sangat saya sayangkan Kalau orang udah ngerti agama tapi tidak bisa menjalankan Praktika. itu dia. Praktika. Itu saya sangat ini sedih saya. Anggap ah. di rumah sebelas. Ah. Keren, suaminya yang mana? Kalau punah sendiri yang punya rumah lah kena namanya itu ke suaminya atau bukan? Keren pakai jiwa ini. Oke maaf ngomong. Kayak usah jalan, namanya Adik keren. Hari harinya. Berborek, meneru itu. Kan bingung ya? Masa, ada juga ya. Banyak. Bicara selamat kita saja. Itu, yang bisa saya Alimanun, akdun, pakot. Alimanun, akdun, pakot. Aduh. Ngeri Kita nggak mengatakan jelek itu bagus dan jelek tinggal pilihan mati-matinya. Seperti kita nyari barang beli lapis nih, pasti mau yang asli kan? Eh nggak tahu dapatnya bikinan apa abal gitu. Kalau saya punya prinsip beda, Usahakan dapat yang asli gimana nih? Biar tahu persis puas kan Kalau saya boleh nanya, tuh, boleh ya? ya? Boleh. <laughs> iblis A, apa sih bang? <laughs> iblis apa ya? Iya, iblis, setan, jin itu yang bagaimana? Hmm. Iblis, iblisnya ciptaan Allah juga. Iya, cuma mereka merasa kedudukannya lebih utama setelah diciptakannya manusia. Enggak arti iblis apa itu sebenarnya? Iblis, iblis enggak mesti dicari dulu di Kalau saya uh -huh. pernah dengar ustaz ceramah iblis, katanya tugasnya menghasut. Ya. Jadi kalau ada orang yang menghasut orang, berarti iblis-iblis. Minan iblis. Oh. dari jinnya manusia. Jadi jin ini bukan iblis. Uh, Makhluk manusia yang gede gitu. ada yang berbeda. Juga kan, katanya itu. dengan cerita dari orang. Jin itu gede, wadone, Tinggi, oh. oh, maksudnya pola pikirnya manusia ini nah. iblis. Ya, ya kan, jin, kan ada Ayatnya, mina iwan las dari jinnya manusia, jin itu adanya di mana? gitu. Iblis setan di sini. Jadi kalau abang sudah bisa merusak rumah orang, berarti abang sudah menjadi pengikut setan. Merusak? Iya. Kan setan tugasnya merusak. Merusak, menjerumuskan, nah. mengajak. Sebanyak merusak, banyaknya merusak kehidupan orang. ikut semua. Rumah tangga dia. orang dianjurin. Iya, di neraka. Di berai. Di neraka penuh ada yang nemenin. Gitu. Nah. <laughs> jadi kalah gitu. Jadi kalau kate apa ini dongeng iblis itu yang gun, oh, gun, gun. bayangan, Saya pernah ketemu Bang sama kuntilanak. Setahu saya di STM 6 Pegeri zaman mm -hmm. dak gue lihat. Magrib maghrib saya sempat kesambet, pulang dari situ saya gak sadarkan ibu Tapi semua, saya nggak pikirkan Karena saya punya Tuhan, saya serahkan semua sama Allah. Hmm. Sekalipun wajahnya sampai sekarang saya masih ingat Wajah wanita itu lagi genong Saya nggak tahu di belakang sekolah itu, nggak tahu ada pohon timbul namanya hmm. Itu serem angkar, katanya Ya itu gini, sebabnya kan pasti dia sebelum kejadian hmm mengalami apa gitu apa gitu saya melihat bang ya. saya melihat kocong segala macam tapi saya nggak pikirkan kenapa sebab saya Islam adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang gaib itu seperti firman Allah katakan hanya Aku yang tahu kita serahkan semua pada Allah saya pernah bang, melihat kocong sampai saya nggak bisa jalan demi Allah sampai saya ini mau angkatlah ibu gini berat baru bisa jalan. tapi semua saya enggak pikirkan kenapa saya hanya pedoman Islam adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. yang sampai gaib sampai itu kosong. hanya kepunyaan aku kata Allah. maka yang gaib kan yang saya lihat gaib ini dinampakkan serahkan aja mau. saya enggak pikir, sampai Untuk, saat ini saya gak pernah enggak pernah takut enggak dengan. Enggak, enggak kosong pikiran kalau kosong pikiran ke bawah. kan yang di saat yang pada saat kosong pikiran yang pernah gitu. bangkit. Kalau ya, dipikir, masih sadar, kalau... masih sadar ya. Yang suka bengong itu, itu gampang banget masuk. Nah, di situ udah dia ada peluang. Kalau bengong, namanya kita enggak menjalankan firman Allah tadi. Ya, aku, kita kan manusia, jangan sampai mulai, ya. gitu. Kita punya akal, oh, akalnya harus sedar, harus sesuai, terus harus bisa menjawab. Ya, kadang-kadang ya. kita ketemunya logika juga, ya. Terus kalau disambungkan dengan itu, itu kan nggak logika, tapi itu memang ada kejadian. Gitu. Kalau ada yang tidak bisa dipikir dengan akal, maka firman Allah tadi yang kita ingat, yang gaib itu hanya aku yang tahu kataku. Nah, kita serahkan. Kalau dia bisa dipikir dengan akal, serahkan semua ke Nah, cuman anehnya lagi, eh, nah, kan udah pakai akal nih. Tapi Allah menampakkan itu tadi kan, yang tadi ditampakkan. Nah itulah kalau udah maunya Allah. Tapi tidak bisa logika gitu, Tapi, karena Allah yang tahu. Ya, gitu. Rukun Islam kan sudah ngajarin. Ya. Ya, kita betul. percaya dengan takdir baik dan buruk. Buruk. Apabila terjadi yang buruk maka kita jangan buruk sangka kepada Allah. Nah. Karena semua yang terjadi kata Firman Allah atas kelena. apa yang terjadi di dunia ini atas kerja aku diajarin berpikir positif <laughs> positif thinking <laughs> kalau udah bercerai kawin lagi kawin lagi kan <laughs> jangan kaligami. nyari yang cocok aja <laughs> okay, mantap kan, iya. iya. sampai di sini aja dulu nih